Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban halaman 114 pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Mari kita jawab di halaman 114 Ayo renungkan Apa langkah-langkah membuat gambar cerita? Mari kita jawab Langkah yang dapat dilakukan yaitu satu menentukan tema cerita 2 menentukan tokoh dan karakter gambar 3 menentukan alur cerita 4 menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti buku gambar penggaris pensil dan pensil warna atau krayon yang kelima menggambar cerita kemudian yang keenam ini keenam ya menuliskan. isi cerita berikutnya di halaman 114 kerjasama dengan orang tua siapkan beberapa lembar kertas karton berukuran 20 cm dikali 10 cm tuliskan kalimat-kalimat ajakan untuk merawat organ pernapasan pada kertas-kertas tersebut Kalian dapat menuliskan kalimat seperti dilarang merokok, ayo menanam tumbuhan hijau, kenakan masker saat banyak debu dan sebagainya. Tuliskan sebagus mungkin dan warnai yang mencolok. Tempelkan kertas-kertas tertulis ajakan tersebut di beberapa tempat di rumahmu. Baik di sini saya akan memberikan beberapa kalimat-kalimat yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah dilarang merokok. Yang kedua, gunakan masker ketika di jalan raya. Ketiga, jagalah rumah agar tetap bersih.